Assalamualaikum teman-teman Selamat datang di channel saya Hello App Store Yang akan membahas Aplikasi-aplikasi yang ada di App Store Bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video saya Perkenalkan nama saya Tatak Dan selamat mengikuti channel saya Teman-teman <tuh> pada hari ini Karena banyak pertanyaan yang ada di Salah satu video saya tentang cara membuat rekening di bank. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bentar ya, saya buka aplikasinya. Nah, di sini saya menggunakan YouTube Studio yang ada di App Store yang untuk aplikasi iOS. Saya buka aplikasinya, hmm, view more video. Nah, kemarin saya sudah membuat uh, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar pembukaan rekening OCBC NISP. Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan untuk uh, membuat rekening bank BCA. Saya buka videonya Kemudian Nah ini dia pertanyaannya Bang kalau udah berhasil kayak gitu Dokumen-dokumen kayak kartu ATM Dan buku tabungannya Ngambilnya di mana dan bagaimana caranya Saya jawab ya Nah uh, ya ini sudah saya jawab Diambil ke kantor BCA Caranya bagaimana Ya yeah ke kantor Bank BCA bahwa KTP sama bahwa uang untuk setoran awal. Saya coba pertanyaan yang belum saya jawab ini ya. Bank kan saya sudah bikin via BCA mobile terus setoran awal transfer 50.000 tapi kok cek saldo nol. Nah, begini teman-teman. Jadi di BCA itu saldo mengendapnya itu tidak tertulis di buk, uh, di aplikasinya di is, apa ya namanya. Ya, pokoknya di aplikasinya itu tidak nampak, tapi sebenarnya teman-teman punya saldo mengendap 50.000. Saya jawab ya. kemudian saya like dulu love mau tanya mas waktu mau ambil buku tabungan saat sudah sampaikan terbejaannya bilang gimana bilang mau ambil buku tabungan untuk registrasi via mobile dan saya ingatkan sekali lagi harus membawa uang untuk saldo untuk setoran awal Bang untuk setoran awal ada jangka waktunya enggak misalnya kalau tidak ada gagal, oh tidak seperti itu tidak ada jangka waktu ya jadi bebas kapan saja mau diambil saya sendiri ngambilnya sekitar 3 bulan setelah saya membuat video itu tidak ada batas waktu Bebaskan kalau gua pas video call malah ada lagu, Bang, bukan ada dering kayak gitu. Oh ya, beda, beda. Mungkin operatornya pas mendengarkan lagu. Bang, saya kok gagal terus di kode verifikasi. Sebenarnya sudah terkirim, padahal apa ada yang pernah ngalamin ya? Sebenu, ya di komen-komen sebelumnya memang banyak yang mengalami ini itu karena jam sibuk jadi eh, kalau saya menyarankan itu coba bukanya itu teleponnya itu setengah 12 sampai setengah 1 jadi kalau orang kantor biasa libur eh, atau istirahat tapi ada yang shift kalau di telepon coba jam 11.30 sampai 12.30 ketik telepon, kemudian kartu debitnya dikirim apa diambil sendiri? Kartu debit dan buku tabungan diambil ke bank PR, bank bca nya yang dipilih diambil sendiri dan Kalau boleh tahu, setoran awal tahapannya berapa ya? Jadi, ini beda-beda. Saya sendiri lima ribu, tapi ada juga yang lima ribu. Jadi, saya di sini tulis saja lima ribu sampai lima ribu kisaran ya. Kalau kota besar, biasanya lima ribu. Kalau di desa, lima ribu. Bang, apakah bisa SMS banking? jika belum ke kantor BCA BCA apa ada SMS banking saya tidak tahu ya terima kasih oh ya terima kasih sama-sama mantap terima kasih bang saya mau tanya kalau ATM nya saya buku bisa dikirim tanpa ambil oh tidak bisa tidak bisa harus diambil sendiri tidak bisa diwakilkan ya kemudian bank setoran awal berapa saya jawab tadi ya 50.000 sampai 500.000 bank kalau saya buat dari luar negeri bisa bisa. sudah saya tanyakan ke CS nya kalau nggak saya pas saya ngambil itu cara pengen dapatkan ATM BCA gimana ya Mas? apa saya harus ke bank BCA terdekat Iya betul Kemudian, gimana kalau udah punya rekening BCA dan pengen buka mobile banking? Jadi, kalau sudah punya rekening BCA, buka mobile bankingnya harus ke kantor BCA karena dia tinggal membuat user, kemudian memasukkan rekening tersebut ke user tersebut. Gitu ya, harus ke bank BCA. Kalau gua punya NP, kalau ga punya NPWP dan kalau orangnya di in bisa nggak buka di LN ya ini kayaknya bisa buka. Jadi NPWP itu opsional ya. Kemudian kalau nggak punya NPWP bisa. Ya, banyak pertanyaan sejenis makanya saya buatkan video saja ya kayaknya ini sejak awal video sudah ada pertanyaan seperti ini setoran awalnya ada batas minimal enggak? setoran awalnya tadi 50000 sampai 500000 pulsa saya habis kirim SMS karena pas disuruh nunggu gagal melulu ya sabar Bang cara mengetahui nomor rekening kita gimana? itu nanti dikirim via email kemudian nanti setelah bisa login nomor rekening ada di dalam aplikasi tersebut nanti dikirim via email dan setelah bisa login bisa dilihat nomor rekeningnya di aplikasi oke okay. kemudian kok pas video callnya susah nyambung ya susah jadi coba Tadi ya, jam setengah 12 sampai setengah 1 Bang, tanpa kita ke bank buat ambil ATM-nya Apa masih bisa rekeningnya digunakan? Bisa Ini ada yang menjawab kayaknya, bisa Oh ya, terima kasih sudah menjawab mas Hamzah Ahmad Ada yang namanya saldo ter Iya betul, terpendamnya puluh ribu Terima kasih sudah bantu jawab. Hmm, kemudian setelan awalnya berapa antara 50000 sampai 50.000 Ya. kalau daftarnya malam bisa coba Isa ya karena ada yang shift malam kemudian pas ada yang jaga bang mau nanya kenapa pas saya melakukan Ya. jadi sudah saya jawab kemudian bagus sekali tutorialnya terima kasih sudah saya usam terima kasih belum oh, sudah ya di luar negeri bisa Storan awalnya di transfer bisa mau nanya tahapannya di BCA tapi pas nyambungin BCA One Click ke Gojek. Aduh, saya belum pernah kalau ini. Cuma tanya saya belum pernah bikin ATM. Kalau udah sukses daftar lewat mobile terus kita ambil di ATM terdekat apa kita harus bayar? Ya, ya ke bank terdekat ya ini maksudnya. Bayar Uh, setoran awal ini lama-lama eh kok lama-lama ini yang lama-lama sudah saya jawab dan tapi rata-rata pertanyaannya seperti yang sudah saya sampaikan bank setoran awalnya berapa itu setelah video call apakah rekening langsung aktif Bisa. iya langsung aktif bisa transaksi tapi setoran awal dulu. Ya kira-kira seperti itu teman-teman. Uh, jika masih ada pertanyaan ya silahkan ditulis di kalau bisa di video yang baru ini ya jangan di yang lama karena sebenarnya sudah saya jawab. Itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.